Selamat datang di channel Locker Indonesia, membagikan lowongan, berita, informasi unik dan menarik update setiap hari. Jangan lupa like dan subscribe. Itu tadi lowongan kerja, dari kami semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini biar tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami.